barakatu Innal wa wa na'udzubillahi min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 وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يوتع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal wa muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azana ya Allah wa iyakum, warahimani warahimakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan curahan anugerah yang begitu banyak sekarang kembali pada malam hari ini kita berjumpa dalam suasana penghambaan yang mulia kita bertemu dalam suasana majlis ilmu majlis yang di dalamnya terdapat berbagai kutaman demi kutaman sebagian disebutkan dalam hadis Nabi saw dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Hudri dalam riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda la yaqa'udu qaumun suatu kaum duduk dalam rangka mereka mengingat Allah Subhanahu wa Dan dari bentuk mengingat Allah adalah Mempelajari Syariat Allah itu bagian dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita mempelajari dari Syariat-Syariatnya di dalam agama Islam yang mulia ini, maka tiadalah mereka berkumpul semata untuk mengingat Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan Allah akan berikan kepada mereka kasih sayangnya. Dan para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan Allah akan membanggakan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat di atas langit. Ini adalah majlis yang mulia. Alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat yang sangat besar, diberikan keistiqomahan untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memohon pula pertolongan dan taufik dari Allah semata agar mampu mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan semoga kita seluruhnya diberikan keistiqomahan hingga maut menjemput kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala di atas kemuliaan pada kesempatan malam hari ini kita membawakan tema pembahasan Berhubung kita berada di malam 23 Sya'ban, yang menunjukkan sekitar sepekan tujuh malam lagi, insya Allah kita seluruhnya dengan izin Allah akan dipertemukan dengan suatu musim yang penuh dengan keutamaan, yaitu bulan suci Ramadhan. Maka kami mengangkat tema, Ramadan, musim perdagangan yang menguntungkan. Ia. Tema ini kami mengangkat dari kutipan faedah yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Latawiful Ma'arif. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, Ya man ta'lat qibatuhu anna kadaqarubat ayyamul musalahah. Wahai manusia hamba-hamba Allah. Yang telah lama dia gaib. Tidak hadir bermunajat kepada kami. Sungguh telah dekat hari-hari untuk mengadakan perbaikan. Ya man damat khasaratuhu. Pada aqbalat ayyamu tijara ar-rabiha. Wahai hamba-hamba Allah. Yang ulama sudah dalam kerugian demi kerugian. Telah datang hari-hari perdagangan yang menguntungkan. Kata beliau. Ayyamu tijara ar-rabiha. Hari-hari perdagangan ar-rabiha. Yang menguntungkan. Musim perdagangan yang menguntungkan. Man yarbah fi hadha ash-shahr fa yarbah Barang siapa yang tidak mengambil keuntungan di bulan ini di bulan Ramadhan, maka di waktu manakah lagi dia bisa mengambil keberuntungan Man lam yaqrub fihi min maulah, fa ala budihi la yarbah maka barang siapa yang tidak mendekatkan dirinya di dalam bulan Ramadan kepada maulah kepada Allah, sang pelindungnya, maka sungguh dia akan semakin jauh dari Allah dan dia tidak akan beruntung, alias dia akan merugi. Artinya, disinilah kita akan dipertemukan dengan musim perdagangan, sebagaimana ibarat imam Ibnu Rajab, rahimahullah tadi hari-hari musim perdagangan yang menguntungkan berada di bulan suci Ramadhan. Iya, yeah. bagaimana bentuk-bentuk perdagangan yang bisa kita wujudkan dalam bulan suci Ramadhan? Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah. Terdapat berbagai ladang-ladang ketaatan. Terdapat berbagai pintu-pintu penghambaan yang hendaknya kita bersemangat untuk menanam di ladang-ladang ketaatan tersebut. Dan berusaha memasuki pintu-pintu penghambaan tersebut yang berada di musim perdagangan yang harinya hanyalah satu bulan. 29 atau 30 hari saja. iya. Perhatikan berbagai bentuk perdagangan-perdagangan yang saya maksudkan adalah perdagangan akhirat. Seseorang di muka bumi ini diperhadapkan dengan dua perdagangan. Yang pertama, perdagangan duniawi. Dan yang kedua, perdagangan akhirat. Dan keduanya, Semuanya terdapat pendalilan nian di dalam Al-Qur'anul Karim tentang penyebutan perdagangan duniawi dan tentang penyebutan perdagangan akhirat. Seperti ketika di hari Jumat disebutkan dalam surah Jumat ah, wa idza ra'au tijaratan awlah wanfaddu ilaiha wa tarakuku qa'ima apabila mereka Melihat ada suatu perkara Allahu yang melalaikan dari negeri akhirat atau melihat perdagangan, maka mereka meninggalkan ongkawai Muhammad takkala ongkaw sedang qa'ima berdiri menegakkan khutbah Jum'at. Ini perdagangan dunia. Melihat ada perdagangan dunia yang datang disebutkan tentang sebab asbabun nuzul ayat ini. Adanya kafilah dagang dari negeri Syam. Datang ke kota Madinah. Mereka tidak menegakkan Jumat. Karena mereka musafir. Dilihat orang-orang dalam masjid. Maka sebagiannya keluar. Menuju kepada perdagangan dunia. Meninggalkan Nabi Muhammad yang sedang berdiri berkhutbah. SAW. Iya. Maka di sini perdagangan dunia. Allah sebutkan. Mereka melihat perdagangan dunia. Lantas beralih ke sana. Meninggalkan nabi yang sedang berkhutbah. Iya, tentu ini adalah suatu kekeliruan. Kerana dia meninggalkan suatu perkara ibadah yang agung, ibadah Jumat yang sangat mulia. Tentang perdagangan akhirat Allah Subhanahu menyebutkan di antaranya pada surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah saya tunjukkan kepada kalian tijarah perdagangan? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dengan apa? Tijarah perdagangan. Yang mana perdagangan ini? Tunjikum min adab bin alim. Kalian akan selamat dari siksaan Allah yang sangat pedih. Apabila anda terlibat dalam perdagangan ini, anda akan selamat dari azab yang pedih. Maka di sini tidak ada maksud lain kecuali perdagangan akhirat. Tidak mungkin perdagangan dunia. Apa perdagangan akhiratnya di sini? Tu minunabillah agar kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa tuja hidunafisabilillah bi awwalikum wa amfisikum dan kalian berjihad di jannah Allah subhanahuwataala dengan harta harta kalian dengan jiwa-jiwa kalian. Zalikum khairulakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah suatu perkara yang sangat baik apabila kalian mengetahuinya. Iya. Dan juga dari penamaan perdagangan akhirat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir ayat 29 dan 30, "Innal ladzina kitab kitaballahi wa aqamus shalah" وأنفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانية يرجون تجارا لن تبور Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab suci Allah, Al-Qur'anul Al Karim, واقاموا الصلاة dan mereka menegakkan salat, وانفقوا مما رزقناهم dan mereka berinfak. Dari sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, Hirun wa alaniatan secara sembunyi-sembunyikah atau kata terang-terangan dia berinfak semata karena apa? Niatnya, maksudnya, Yarjuna mengharapkan tijaratan perdagangan dan tabur yang tidak akan habis, tidak akan musnah, tidak akan punah. Yaitu apa? Perdagangan akhirat. Iya. Bagaimana bentuknya? Dengan ibadah-ibadah yang disebutkan dalam ayat tadi. Dari sebagian bentuk-bentuk ibadah ini terdapat dalam bulan Ramadan. Allah menyebutkan, Yatluna kita bahwa Mereka membaca tilawah kitab suci Allah. Bulan Ramadan, bulan khusus untuk Fokus kepada Al-Quran. Syahr Ramadan Al-ladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kita membaca Al-Quran. Melakukan tilawah kepadanya. Kemudian ibadah yang kedua wa Wa'aqamus Salah. Mereka menegakkan salat. Dan menegakkan salat ini apakah salat yang fardu Ataukah solat yang sunnah. Solat yang fardu pada seluruh keadaan. Di Ramadan. Atau di luar Ramadan. Solat fardu tidak bisa kita tinggalkan sama sekali. Di seluruh waktu. Kemudian solat-solat yang lainnya berupa solat sunnah. Mereka juga tegakkan. Dan terkhusus. Menegakkan solat Qiyamul Lail. Di bulan Ramadan. Yang mana Nabi SAW mengatakan. Man qama Ramadan. Imanan wahtisaban. Gufir alahu ma taqadda min dambih. Barang siapa yang tegak dengan qiyam Ramadan, qiyam ul-layl. Iya. Maka dengan iman dan ihtisab dengan keimanan semata karena Allah dan mengharapkan pahala darinya, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian ibadah yang lainnya disebutkan dalam ayat, wa'anfaqoo mimma razaqonahum. Mereka berinfak mengeluarkan dari sebahagian rezeki yang kami berikan dengan sembunyi atau dengan terang-terangan ini bentuk infak dalam banyak macam berinfak termasuk dalam bulan Ramadan terdapat bentuk-bentuk infak di bulan Ramadan kebanyakan kaum muslimin mengeluarkan zakat hartanya kemudian di akhir Ramadan kita berinfak, mengeluarkan zakat wajib zakat fitrih kita Kemudian di bulan-bulan Ramadan pula kita berinfak. Mengeluarkan sebagian harta kita bersedekah. Memberikan makanan, buka puasa. Membantu orang-orang fakir miskin. Anak-anak yatim. Orang-orang yang kekurangan dari sisi perekonomian mereka. Kita bantu mereka. Ini kita lebih bersemangat di Buddha dalam bulan Ramadan. Di sini terdapat pada contoh ibadah tersebut di dalam ayat ini. Kemudian... Mereka semuanya dari ibadah tadi. Tilau Al-Quran. Menegakkan solat. Apakah solat fardu. Atau solat qiyamul lail. Atau solat sunnah yang lainnya. ataukah berinfak. Secara terang-terang. Atau sembunyi, sembunyi. Atau bersedekah. Semuanya mereka harapkan semata karena Menginginkan perdagangan yang tidak pernah akan putus. Tidak akan, pusna, akan punah. Musnah. Akan terus berlanjut kal abadi hingga di negeri akhirat itulah apa? perdagangan Allah Subhanahu wa ya Allah persiapkan balasannya berupa surga Allah Subhanahu wa taala iya diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala inna silatullah ghalia inna silatullahil jannah Ketahuilah, Sungguh perdagangan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang perdagangannya. Silahnya. Barang perdagangannya adalah sesuatu yang sangat mahal. Goliyah. Yang sangat mahal nilainya. Ini barang perdagangannya Allah dagangkan. Sangat tinggi nilainya. Apa itu? Ala inna silatollahi aljannah. Ketahuilah sesungguhnya barang yang Allah perdagangkan adalah Aljannah di sini diibaratkan dengan silah barang perdagangan artinya ada transaksi antara orang-orang yang beriman orang-orang beribadah dengan ibadahnya dengan ketaatannya mereka mengharapkan surga Ya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dalam perdagangan akhirat sebagai balasannya tapi tadi Allah bilang atau nabi kita bilang tunggu surga itu apa? ghalia, sangat mahal. Sangat mahal nilainya. Iya. Maka tentunya kita harus berusaha dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan darinya agar kita diberikan kemudahan menjalankan ibadah-ibadah terutama di musim-musim perdagangan yang menguntungkan di dalam bulan suci Ramadan. 6. Kemudian Terdapat juga dari bentuk-bentuk ibadah dan balasannya berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang oleh Imam Tirmidhi dan selainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lainnya rahimahumullah. pada ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ahbirni bi'amalin yudukhilini aljannata wa yibaiduni aninnar. Wahai Nabi, wahai utusan Allah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan. Yang yudukhiluni aljannah. Yang memasukkan saya ke dalam surga. Dari amalan tersebut. Dan dan menjauhkan saya dari api neraka ini pertanyaan siapa? Mu'ad bin Jabal dan kita kenal siapa Mu'ad bin Jabal? pimpinannya para ulama yang akan berada di padang masyarakat di depan seluruh para ulama mereka lah akan dipimpin oleh Mu'ad bin Jabal anhu. sahabat yang paling mengenal tentang perkara halal dan haram bersama dengan itu Bertanya kepada Nabi. Amalan apakah yang membuat saya masuk ke dalam surga. Dan menjauhkan saya dari api neraka. Apa jawaban Nabi SAW? Kata beliau. Sa an Tunggu engkau wahai mu'ad. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Karena dia mengharapkan apa? Apa yang diinginkan tadi? Selamat masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ini adalah permintaan yang sangat besar nilainya. Suatu perkara yang sangat agung di dalam syariat kita. Untuk memohon surga Allah dan selamat dari api neraka, kata Nabi itu adalah pertanyaan permintaan yang sangat aubin, sangat agung. Makanya tadi sebut, sejalan dengan mana hadis yang tadi tunggu surga Allah adalah ghaliyah, sangat mahal nilainya. Sangat tinggi harganya. Bukan perkara yang kecil kita remehkan untuk kita mudah mendapatkan surga. Tanpa ada usaha, tanpa ada mujahadah, tanpa keimanan, tanpa amal soleh. Tidak mungkin. Perlu adanya kesungguhan untuk betul-betul meraih sesuatu yang sangat tinggi nilainya ini. Yang sangat agung dari permintaan Mu'ad bin Jabal ini. Nah, kemudian kata Nabi kepada Mu'ad, Akan tetapi permintaanmu yang sangat agung ini, Innahu laysir tunggu dia akan menjadi mudah yasir akan menjadi mudah tapi alamayassarahullah taala alaihi dimudahkan bagi siapa ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atasnya artinya ini semata taufik keutamaan ya dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kemudahan kepada seorang untuk bisa beramal, beribadah, berusaha, bermujahada dengan kesungguhannya Dari bentuk-bentuk penghambaan-penghambaan dia lakukan. Itu semata kemudahan yang Allah berikan. Kemudian barulah Nabi menyampaikan bentuk-bentuk amalan-amalan tersebut. Yang menyebabkan kita bisa masuk surga dan selamat dijauhkan dari api neraka. Pertama. Kata Nabi, Ta'ibudullahalatushrikubihi Shay'a. Pertama, Engkau wajib menyembah Allah dan jangan persekutukan Allah, jangan melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Itu syarat pertama untuk masuk surga. Ibadah, sembah Allah semata, jangan sekutukan, lakukan kesyirikan, jangan menyembah pepohonan, bebatuan, gunung, kuburan, jimat, posibola dan seterusnya. Bocok-bocok. Buarang. Ya. Dan hewan-hewan melata lainnya. Allah Musta'an. Ini pertama. Beribadah kepada Allah. Dan jauhi kesyirikan. Itu modal. Dasar pertama untuk meraih perdagangan. Modalnya apa? Tauhid. Dan ada modal yang paling besar untuk meraih surga. Selain modal. Perdagangan anda. Modalnya tauhid dulu. Itu Rasul Malim. Modal. Hartanya kita Tauhid untuk meraih surga. Baru wujudkan penghambaan-penghambaan untuk meraih tingkatan-tingkatan surga. Sebab jangan jangan cukupkan dengan Tauhid saya. Yang penting saya menurut surga. Usahakan raih tingkatan-tingkatan dalam surga. Yang kata Nabi SAW, tingkatan surga itu ada 100 tingkatan surga. Setiap antara tingkatan surga, antara jarak langit dan bumi, itu jaraknya. Bagaimana kalau sudah 100 tingkatan? Kita harus upaya meraih tingkatan tertinggi. Nan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi kepada Abu Bakar, kepada para sahabatnya, "Ayyukum man asbah minkumul yauma so iman? Siapa antara kalian pada hari ini berpuasa? Maka tidak ada yang mengangkat ke kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Waman asba minkum yud'imu miskinan. Siapa antara kalian pagi ini, di hari ini, dia memberikan makan kepada fakir miskin. Lagi-lagi, angkat tangan cuma Abu Bakar. Men ada minkumul yawma Siapa antara kalian hari ini, mengunjungi marid, orang yang sakit. Lagi-lagi, angkat tangan Abu Bakar. Waman atba minkumul jinazatan. Siapa antara kalian hari ini, mengantar orang-orang, yang meninggal jenazah lagi-lagi Abu Bakar angkat tangan kemudian kata Nabi saw ma na illa jannah tidaklah empat perkara ini terkumpul pada seseorang kecuali dia pasti masuk surga ini Abu Bakar salah satu sahabat dari sepuluh sahabat yang telah dijamin masuk surga bersama dengan itu tetap Abu Bakar mencari tingkatan-tingkatan surga dengan amal-amalan ia berpuasa dia pula kasih makan orang miskin, dia pula menjenguk orang sakit, dia pula mengantar jenazah. Subhanallah. Tidak bersandar sekadar masuk surga, tapi mencari keutamaan yang lebih dari tingkatan-tingkatan surga di dalamnya. Ini adalah usaha mujahada para sahabat. Ya, tentunya kita harus lebih bersemangat karena kita tidak ada jaminan sebagai penduduk surga tidak seperti mereka para sahabat. Iya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian, Nabi mengatakan selanjutnya setelah perkara tohid sebagai modal utama untuk masuk surga, maka selanjutnya, lanjutkan dengan perdagangan-perdagangan setelah punya modal. Anda sudah punya modal, nah sekarang lakukan transaksi untuk meraih surga. Dalam perdagangan akhirat. Apa itu? Pertama, watuqimus tegakkan solat Itu transaksi perdagangan akhirat, tegakkan waktu tizakah Tunaikan zakat. Keluarkan zakatmu. Wata sumu Ramadan. Dan puasalah di bulan Ramadan. Wata hujjul bait Dan kemudian engkau melakukan ibadah haji. Apabila engkau mampu. Sebagaimana datang, datang dalam hadis yang lain. Hujjul bayit. Manistata ilaih sabila. Menggantikan ibadah haji. Bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Di sini. Nabi menyebutkan. Dari ibadah-ibadah. Ber, berputar pada rukun Islam yang utama tauhid penegakan salat membayar zakat puasa Ramadan dan hajjul baitil haram ya ini adalah modal terbesar untuk meraih surga Allah perdagangan akhirat yang tujuannya adalah mengharapkan surga Allah subhanahu wa taala kemudian kata nabi kepada muad bin jabal summa qal, Ala adul luka ala abu khair maukah saya tunjukkan kepada engkau wahai muad dari pintu pintu kebaikan sekarang setelah banyaknya modal-modal tadi nabi tawarkan lagi ya tawarkan bentuk kebaikan-kebaikan lagi pintu pintu kebaikan kata nabi sallallahu alaihi puasa puasa ini adalah junnah perisai tameng bagi seseorang yang menegakkan ibadah puasa dengan penegakan yang sebenarnya. Bagaimana makna junnah, tameng, perisai terhadap ibadah puasa ini disebutkan oleh Sheikh Saleh al Utsaimi tentang makna puasa sebagai perisai. Dua hal. Pertama, perisai terhadap dirinya di dunia dan perisai terhadap dirinya di akhirat kelak. Di dunia. Puasa sebagai tameng perisai darinya untuk menjaga dirinya dari terjatuh dari segala keharaman-keharaman. Maka puasa membentengi dirinya. Iya. Itu makna puasa yang sebenarnya. Hakikat puasa menjadikan dirinya terbentengi untuk tujurmas kepada segala dosa-dosa dan maksiat. Bukan sekedar menahan makan dan minum. Tapi puasa yang sebenarnya bagaimana dia juga menahan dirinya dari segala. Hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Makanya datang dalam hadith. Malam yada' qawla' zur wal'amala bihi wal jahla. Falisa lillahi hajatun fi an yada'a to'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Dari segala perkataan lisan yang menimbulkan dosa. Dan tidak meninggalkan amalan, kedustaan, kebatilan. Dari segala amal-amal anggota badan. Yang mengarah kepada maksiat Dan tidak meninggalkan pula bentuk kejahilan. Apa kejahilan? Pertama, tarkul wajibat. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dan irtikabul muharamah terjatuh pada keharaman. Ini mana kejahilan? Orang berpuasa, tapi dia meninggalkan kewajiban. Itu jahil namanya. Semisal dia puasa, tapi dia meninggalkan solat lima waktunya. Atau sebagian dari soal lima waktunya. Itu kejahilan. Atau dia terjatuh pada keharoman. Siapa yang seperti ini maka Allah tidak butuh kepada ibadah dia. Meninggalkan makan dan minumnya. Nah, di sini mana puasa sebagai junnah perisai bagi dirinya dari segala bentuk keharoman. Itu di dunia. Dan di akhirat puasa sebagai junnah adalah puasa akan membentengi dirinya sebagai tameng dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hanyalah terdapat bagi orang-orang yang berpuasa secara khusus bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajahahu anin nar 70 kharifan." Barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada api Allah ridhai maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini keutamaan puasa sebagai tameng perisai pelindung dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu kebaikan yang lainnya yang ingin Nabi tunjukkan kepada Mu'adz bin Jabal selanjutnya kata Nabi was -sadaqah. dan ketahuilah sedekah tutfiul khathiyah akan menggugurkan Segala dosa-dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air. Itu akan memadamkan api. Maka sedekah pula akan memadamkan akibat dari dosa-dosa. Maksa yang pernah kita lakukan dengan sedekah. Akan menggurkan dosa-dosa kita. Ini kutaman bersedekah. Iya, Maka terdapat musim perdagangan di bulan Ramadan. Untuk kita bisa bersedekah di dalamnya disebutkan lima Ibnu Raja rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif tentang perkataan Imam Zuhri rahimahullah. "Anahu idza dakhala Ramadan qal inna ma hiya tilawatul Quran wa it'amut ta'am." Kata Imam Zuhri rahimahullah apabila beliau memasuki bulan suci Ramadan, maka Imam Zuhri mengatakan inilah bulannya Tilawatul Qur'an. Membaca Al-Quran. Dan bulan. Itu amut Am Memberikan makanan. Terus kepada orang-orang yang berpuasa. Dengan makanan buka puasanya. Ini saatnya. Musim perdagangan Ramadan. gelap Untuk kita banyak apa? Bersedekah. Memberikan makanan. Pada orang-orang yang beribadah. Secara khusus. Orang-orang yang berpuasa. Karena dia adalah menjadi sebab apa? penggugur dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api Iya dan juga ketuhilah ada faidah yang lainnya tentang seseorang yang bersedekah kita sebagai orang-orang hidup bersedekah bisa pula kita meniatkan sedekah ini bagi siapa saja dari keluarga kita orang-orang kita sayangi yang telah meninggal dunia maka sedekah untuk pahala bagi mereka. Dengan niat dari kita yang bersedekah. Agar pahala yang sampai kepada mereka meninggal dunia. InsyaAllah pula sedekah itu. Menjadi penggugur bagi dosa-dosa. Mereka yang telah wafat. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ya. Ketika ada seorang yang bertanya. Dalam riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Ada orang yang bertanya kepada Nabi. Inna Abi tunggu ayahku inna abi mata tunggu ayahku telah meninggal dunia wahai nabi telah wafat ayahanda wa tarakamalan dan dia meninggalkan harta walam yusi akan tapi ayahku ndak sempat berwasiat padahal dia punya harta namun ndak sempat berwasiat dengan hartanya maka kata anaknya kepada nabi fahal yukaffir anhu an atasaddaq anhu maka apakah Apakah akan menghapuskan dosa-dosanya apabila saya bersedekah untuknya, untuk ayahanda yang telah wafat? Maka apa jawaban Nabi? Tingkat na'am. Iya. Selesai. Artinya apa? Kata Imam Nawawi, mensyarah hadis Imam Muslim ini, Imam Nawawi mengatakan, luhu Fahal yukafir anhu an atasaddaq anhu a'i, Hal tukaffir sadakati, Enhu Maknanya perkataan ini, pertanyaan orang ini kepada Nabi, apakah sedekah ini akan menghapuskan terhadap dosa-dosanya? Maksudnya apakah sedekahku ini akan menggurkan dosa-dosa yang saya niatkan untuknya pahala sedekah tersebut? Dan jawaban Nabi apa tadi? Naam. Jadi sedekah untuk kita kita bisa gabungkan, gandengkan niatnya. Untuk kita dan bersama orang-orang yang kita cintai, untuk orang tua kita, ayah kita, ibu kita, siapa saja yang telah kita terdahulu, mereka lebih dahulu dijemput oleh Allah subhanahu wa taala maka kita meniatkan pahala juga dari sedekah kita kepada mereka. Maka sedekah tersebut, insya Allah, akan menjadi penggugur dari dosa-dosa mereka, terutama tatkala kita meniatkan pahala sedekah ini yang dikhususkan di bulan, dalam bulan Ramadan, karena ini pahalanya. Berlipat ganda. Apalagi pahala memberikan makanan. Sebagaimana perkata Imam Zuhri. Itu amut ta'am. Memberikan makanan sangat besar nilainya. Iya. Suatu ketika. Nabi SAW. Ketika awal kali tiba di negeri Madinah, Didengar oleh. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Salam. Radha Allah Ta'ala Anhu. Tentang perkataan. Pertama kali yang Nabi Sampaikan kepada penduduk Madinah, Kata Nabi SAW. Ya ayyuhan nas, afshus salam. Wa ayyuha ta'am. Wasilul arham, wa silu al-ahram, wa silu wa silu al-ahram, wa salam. wa silu ta'am. Berikanlah makanan. Wasilul al -arham, Sambunglah silaturahmi. Dan salubilail wana suni'am dan solatlah di waktu malam tatkala manusia sedang tertidur maka kata Nabi tadu kull jannah bisalam kalian masuk surga dengan keselamatan ini hadis terutamanya di sekaligus al-Bani rahimahullah menunjukkan dari salah satu upaya kita untuk masuk surga adalah apa? bersedekah terutama sedekah memberikan makanan yang dikhususkan pada bulan Ramadan. enam ini dari beberapa bentuk-bentuk perdagangan akhirat yang bisa kita wujudkan insyaAllah ta'ala di bulan musim Ramadan yang adalah kita semuanya tidak meluatkan musim perdagangan akhirat tersebut yang hanya datang sekali setahun saja. Apabila di perang dunia terkadang ketika ada tawaran perdagangan dunia musim jual beli di dunia ini ada door price-nya. Ada diskonnya. Kita berlomba-lomba. Berusaha untuk terlibat. Sebagai orang yang melakukan transaksi di situ. Apakah sebagai penjual atau sebagai pembeli. Jika itu dulunya kita bersemangat. Tentunya kita harus lebih bersemangat dalam perkara akhirat jamaah. Iya. Terkhusus perdagangan akhirat yang sangat mulia nanti. Di dalam bulan Ramadan. Yang jangan sampai kita diharamkan darinya adalah. Fihi laylatun min alfi syahr, man faqad hurim, Kata Nabi Wasallam. Dalam bulan Ramadan Terdapat satu malam saja Satu malam Yang satu malam ini Lebih mulia Lebih baik daripada Berapa? Seribu bulan Siapa yang diharamkan dari kebaikan Satu malam ini saja Maka sungguh telah diharamkan Kebaikan dari Allah Artinya rugi besar ketika dia lalai mendapatkan satu malam spesial di musim perdagangan akhirat ini yakni malam Lailatul Qadar dari sini nabi bilang apa tadi dan juga sebagaimana Allah firmankan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan sama dengan berapa 83 tahun 4 bulan itu sama dengan seribu bulan Artinya satu ibadah yang kita persembahkan dengan ikhlas dan sesuai sunnah di malam Lailatul Qadar yang wajib ataupun yang ibadahnya nawafil itu lebih baik daripada ibadah di 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Lebih baik ini satu ibadah di satu malam. Lebih baiknya bagaimana? Wallahu a'lam tingkatan kebaikannya benar yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini diskon khusus diskon khusus di mana di malam Lailatul Qadar. Kenapa kita katakan ibaratkan diskon? Karena ini umur 83 tahun, kita di dunia belum bisa sampai ke sana. Belum tentu kita sampai 83 tahun. Kita sekarang di sini belum ada yang kepala 6. Ya, belum ada yang kepala 6. Dan belum ada jaminan kita sampai ke 83. Artinya sebelum sampai ke sana Allah sudah siapkan kita satu malam kalau kita beribadah di malam itu hampir sama dengan atau lebih baik dengan ibadah 83 tahun, 4 bulan yang tidak ada. Lailatul Qadurnya. Inilah diskon khusus di bulan Ramadan di satu malam. Namun sayang beribu sayang justru banyak manusia di 10 malam terakhir mencari diskon-diskon yang lain. Iya. Yeah. Yaitu apa? Di mall-mall. Itu di mana? Kebanyakannya sebelum lebaran ramai mall. Padahal itu di sepuluh malam terakhir. Ini kesempatan terluputkan ketika dia lalai. Memfatkan ibadah di malam. Lailatul Qadar luput dari musim perdagangan akhirat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan jaminannya berupa apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan akhir ayat tadi dalam surah Fatir ayat 30. Siapa ya yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah akan putus ini? Maka kata Allah, liyof Liwafi, liyofiyahum ujurahum, wayazidahum min fablihi. Innu gafurun syukur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi kepada mereka pahala-pahala dari segala penghamba-penghamba mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahi untuk mereka dari keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sungguh Allah maha ghafur dan maha bersyukur. Allah maha pengampun dan maha mensyukuri segala bentuk perbuatan hamba-hambanya. Ia ya. Allah mengampuni segala kesalahan kita, tapi Allah maha mensyukuri sedikit dari suatu amal ibadah kita. Allah itu syukuri. Yang penting amal ibadah kita ikhlas sesuai sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk meraih musim perdagangan akhirat yang mulia di bulan suci Ramadan. Allahumma balikna Ramadan wa inna fihi al-siyam wal-qiyam wa sair al-amal wa'inna fihi ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik ilahuna naqtafi bihal qadar ta'ala alam hamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh